oke kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memakai NX100 ini Oke sebelum kita mulai kita intro dulu oke okay, langsung saja kita bahas nggak pakai nama-nama yang pertama uh, kita hidupkan dulu di sini untuk on off nya ya oke kelihatan oke tinggal kita depankan aja oke uh, terus ini kita buka layarnya nah, di sini kita bisa pakai layar kita bisa pakai viewfinder ya nah, ketika uh, on maka di disini akan nyala kuning oke nah -ah. Oke, okay, ini nyala. Terus di sini ada settingannya, ada full auto, ada shutter, ada white balance, ada gain. Oke. Okay? Nah, di sini ketika full auto ini nyala, maka ini nyala. Ketika ini ditekan lagi maka mati. Ketika full auto dinyalakan maka di pengaturan ini, di pengaturannya auto semua. Ini nya auto, gainnya auto, speednya auto jadi kalau teman-teman pemula kalau bingung-bingung nggak -bingung bisa ngatur harus auto air ya yeah. oke okay. langsung ya lanjut ya oke okay. ketika kita mau manual ketika kita manual di sini ada shutter di sini ada gain ya yeah. untuk background <tuh> ini warna nggak perlu lah kalau pemula uh, untuk shutternya uh, kita klik maka akan tampil di sini ada kotaan warna putih ya yeah. Untuk ngaturnya pakai tombol yang di sini. Ya, ini di atas bawah kan? Ya? Oke, okay, coba lihat di layar. Nah, ini dia. Ya, berubah. Oke, okay, di sini. Ketika kita atur maka akan berubah. Oh, enggak nggak kelihatannya? Ya, nggak kelihatan. Kan berubah ini. Ya? Yeah. Oke, okay, di situ. Uh, kemudian uh, ketika sudah kita klik lagi klik gen kita atur gennya yeah. nah, kalau gen kita klik gen oke okay. gen ini sama kayak ISO gunanya sama kayak ISO oke okay. untuk speednya tadi tak sarankan di atas 30 ya yeah. minimal paling kecil 30 atau paling kecil 50 kalau speednya kalau gannya tergantung suas uh, situasinya Oke okay? Kemudian untuk uh, terus dimana diafragmanya yang ngaturnya disini, di sini diiris ini iris ini kita klik satu kali maka akan di sini terus ngaturnya pakai mana ngaturnya pakai ini pakai yang ini ya yeah. ini untuk iris untuk ngatur settingannya di sini ini untuk Zoomnya, ini untuk fokusnya, iris, fokus, zoom, ya. Nah, di sini kita bisa lihat irisnya nih. Nah, ini berubah yang F ini, ya, ubah, nih yeah. Kita nih ya. Nah, ini merubahnya lewat ini, lihat sini. Kemudian, uh, untuk zoomnya ini, yang ini coba dilihat zoomnya uh, zoom ya uh, ini muter yang ini zoom untuk fokusnya ini, yang depan sendiri coba dilihat fokus ya yeah. fokusnya oke, okay? bisa ya oke, okay, sampai situ sudah bisa, sekarang kita masuk ke audio oke, okay, cara setting audionya cukup mudah uh, kita buka ini untuk setting audionya uh, cara yang cukup mudah uh, kita ada banyak nih ada tiga enam titik nah di sini kita ada inputan NX ini ada dua inputan input satu input 2 ya yeah, di sini juga ada mic audio nya ya yeah, ada tiga inputan nah di sini juga ada tiga ada external mic internal miso ya yeah. itu pakai mic ini ini mic ini ya yeah. itu mixo ya yeah. uh, di sini karena kita nggak pakai mic uh, kita nggak pakai mic external kita pakai mic internal uh, ini tapi belum uh, kalau audionya belum masuk ini enggak ada garisnya di sini ya yeah. ketika kita pakai mic internal berarti ininya kita pakai LAN. Yang atas sendiri pakai line Yang kedua ini kita pakai internal mic Ini juga internal mic Kalau main ini kita atur sendiri Kalau auto ini uh, otomatis suaranya Tak sarankan main aja Karena agar suara-suara bisingnya nggak katut Ya kita bisa atur sendiri Coba lihat nah, sekarang di sini ini ada suaranya Ada suaranya gini ya Nah, ketika kita mau pelankan ya kita putar ini kita putar kita putar coba dilihat ya yeah, kita putar kita kecilkan kita besarkan uh, tergantung keinginan kita besarkannya oke okay? sudah jelas ya setting audio ya kalau pakai mic external yang mic lanjut sini ini di sini ada mix satu ada mix satu ya yeah. Di ada mix 1, input 1, input 2. Nah, di sini juga ada uh, 1 dan 2. Nah, ini channel 1 dan channel 2. Iya, yang channel 1 ya tempatnya di sini, settingannya channel 2 tempatnya di sini. Oke, okay? jelas ya. Ketika kita nancapkan ke audio channel 1, ya, dari mixer, maka kita ngaturnya uh, pindah yang atas sendiri ini ke mix ke yang dua ini ya yeah. Terus ya internal mic ini ke eksternal, Oke okay. yang mainnya ke main Nah nanti jangan kaget ketika teman-teman eh uh, masang satu ketika teman-teman masukkan satu tok maka nanti jadinya cuma satu cuma satu yang satu yang ada isinya nah satunya kosong karena memang nggak masuk gitu ya yeah. Jadi jangan heran kalau nanti mono, ya nanti bisa diedit dijadikan serial, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah untuk selanjutnya cara lihat hasilnya ada di thumbnail. Di sini thumbnail, ya, tombol thumbnail ini maka akan tampilnya seperti ini. Tampilannya seperti ini, tinggal di, untuk linknya kita geser-geser, kita play tombol tengah, tombol set ini, oke? Okay. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ketika kita kepengen uh, hemat baterai, maka kita lihat dari uh, viewfinder di sini dia. Nah, yeah, iya, ya di sini. Ini bisa digeser-geser nih, bisa digeser-geser. Tergantung situasinya, kalau kita syutingnya kebawah dari bawah ya, gini ya kalau fitnya sejajar yang gini kemudian uh, di sini ada uh, colokan di sini ada handset satu untuk handset yang satunya ini untuk remote ini untuk remote ya ini untuk handsetnya kemudian kita pindah ke sini nah di sini ada HDMI kecil ada HDMI besar ada charger ada sound card ini di sini ada RCA. Kemudian kita pindah lagi ke sini. Oke, di sini kita ada focus mic. Oke, tombol focus mic ini gunanya untuk kita lihat fokusnya. Kita lebih lihat lebih dekat fokusnya. Nah, seperti ini. Iya, ketika ditekan. Jelas ya? Nah, lebih Zoom untuk yang ini les scan ini kita lihat uh, shoot yang sebelumnya Oke okay. uh, kalau mau kembali tekan les scan lagi di sini ada tombol merah di sini untuk record ketika kita tekan tombol merah maka di sini ada record ya yeah. ketika kita tekan tombol merah lagi akan stop oke okay ya ada pause ya di sini bukan HP ya kalau HP ada pause kalau camcorder semuanya ada hanya ada stop dan Rack ya ini ada dua kemudian di sini kita ada tempat mixonya nah ditanjikan sini nanti ditancapkan sini nah. oke okay. kemudian ada lagi apa lagi kita bisa record di atas juga di sini ada tombol merah untuk ini zoom in, ini zoom out belakang sama di sini ada zoom in, ada zoom out. Bedanya apa bedanya? Bedanya di sini lebih cepat, di sini lebih lambat. Oke. Okay? Untuk selanjutnya memori. Ya, tempat memori ada di sini, kita buka. Ada dua slot. Ada dua slot di sini ya. Nah, ada A, ada B. Kita matikan dulu. Di sini cara matikannya. Ini kita tutup. Uh, terus uh, cara ngantinya gimana nih cara ngantinya memori satu dan memori 2 ketika memori full kita ganti dengan tekan ini slot set maka akan ganti ke memori satunya oke okay? seperti itu ya jelas ya untuk uh, ambil memorinya tinggal ditekan aja ditarik ini hadapnya seperti ini ya uh, jadi gambarnya ada di sebelah sini kita masukkan kalau susah jangan dipaksakan nanti bahaya kalau kata di dalam. Oke, okay, jelas untuk baterainya di sini. Untuk lepas baterainya ini ditekan. Ini di ke atas kan. Oke. Okay. Nah, kita ambil baterainya. Ya seperti ini baterainya sama kayak MC 2500 kayak itu. Ya itu sama. Jadi nah, kita nah, ini baterainya sama. Ya, ini, ya. Sony Oke okay. Oke okay, demikian dari Saya kurang lebihnya Saya mohon maaf apabila ada uh, Kekurangan saya mohon maaf Sama-sama belajar uh, Semoga materi ini Bermanfaat kalau ada yang ditanyakan langsung Tanyakan saja di kolom komentar jangan lupa Like subscribe dan komen uh, Kalau memang ini Dibutuhkan bagi teman Anda Segera share ke teman Anda Agar teman Anda juga bisa oke kalau ada mau request untuk kamera yang lain untuk di di caranya langsung saja pesan di komentar nanti akan kita buatkan oke sampai jumpa